seksi iket waktu itu Ini masalah Pak Hati-hati Assalamualaikum Pakanya Mas Malin ya Kak teleponnya ah Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Salam Yuk soro kapan nak pensi. Hati-hati ya. Awakmu hati-hati nak sul. Soalnya lambat kan. Noh. Ayo wes sono, Mas. Ini Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam. orang lewat-lewat oh. Jual stad kuno yo, aku tak. Saya sekarang di rumah nongkrongin. Tuh roh nopo perlunya yang Awakmu nak nih kene, aja ajain kosok video. Ya kok bonor nopo mas. Ayo bonor, kok paling aku orang paling Mas, pokoknya ini aku rasa Duh, ya, salah apa karena Kok malah Mas Assalamualaikum Alhamdulillah, ini untuk gimana <tuh> nah, ya, nah, kamu. <t> ya, <stereotype> Oh, kok ngono, Kita beri menirang ngupung-upungnya. mau Halo, ini, ini, apa ini? aku terus, Sekarang kan kan milik mu soronnya of... ya suruh suwe kok terus kan ngabariku enak gitu ya kalau beli leon enak ya, mungkin bubi tetep kurang ya wes tak ketemu ke WP ya ya enggak ketemu ke WP ya enak enak Map enak enak ya wes yos seri ini siapa seri ini mas Munir moro munir alamu seri di pasar menang yo, terus masih ngone piye kagalane berarti lu ikaremu piye kok gak kagalane wong luang gak ketanan ya yang bakalan sudah kita Oke Kini Aku dan aku yo, oke uang lo lagi nenen, jom skate kang, yo. awakku yo. kelas mas mas yo. sabar, yo. cewek, karena gak mau seri taruh Muka muka wakmu itu tiga puluh lima. pengen yang